Assalamualaikum, nah, kembali lagi di channelku. Nah, kali ini aku bakal makan-makan lagi, bro. Tapi kali ini aku bakal makan ayam geprek nih ya, hmm. dan ini ada lalapan, dan kita makannya tentunya pakai nasi, dan ini ada kerupuk. Hmm. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung kita makan, dan sebelum makan kita berdoa dulu. Doa dimulai pertama-tama kita gabungkan dulu kerupuknya ke oke kita cobain si kerupuknya dulu ya kita cobain sih sambal gepreknya ke sama kena nasi dulu. Dicampur kan. Hmm. Ah. baru bumbunya coba kita coba ayamnya ayamnya lembut tuh maka ngasi Jadi itu ada rasa pedas, manis, gurih, dan sedikit asam The best I am saya habis sekarang kita hajar ayamnya ayam lah. Oops Oke, nih habis ya. Dan saya sudah cukup kenyang. Cukup sekian dulu video dari aku. Jangan lupa like, comment dan subscribe. Salam pecinta kuliner.